berikan bersamaan dengan pemberian. Nah, oke, semua udah konek ya ini, ibu ya. Tinggal nanti penjabaran yang lebih detailnya, bagaimana yang terbaiknya, yang tepatnya agar uh, agar nanti tercipta generasi generasi milenial yang terbaik ya. Nah, oke, sebelum kita mulai masuk ke materi kita masuk dulu ke uh, sedikit kata sambutan mewakili dari manajemen yang hari ini diwakilkan oleh. Ibu Dokter kita, Ibu Dokter Prima, kepada Ibu Dokter saya persilakan untuk memberikan kata sambutan. Baik selamat pagi ibu-ibu semuanya ya pada pagi hari ini ya. Terima, yang pertama-tama. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini di ruang dikeraja pada pagi hari ini ya uh, untuk acara um talkshow SPAC tepat generasi milenial. Jadi uh, sebelumnya mungkin mohon maaf dari Bapak ADM ya yang seharusnya membuka acara ini beliau berhalangan hadir karena ada agenda meeting di KS di kantor, ya, jadi uh, saya mewakili pada pagi hari ini uh, kemudian yang pertama uh, terima kasih untuk Priska uh, Priska, uh, sehingga dapat terus acara ini uh, dengan baik dan kita berharap dari awal sampai akhir acara ini bisa berjalan dengan lancar uh, yang saya hormati Ibu narasumber kita Dokter Dian Wisari selamat datang Bu. Uh, kemudian yang saya hormati Ibu-ibu Priska, Ibu-ibu Kader Posyandu dan yang saya sayangi tamu undangan sekalian. Ya. Uh, acara talkshow ini ya sangat bermanfaat ya menurut saya apalagi Ibu-ibu uh, kader ini berhubungan dengan konsiandu, kemudian anak-anak uh, ada juga tamu pesertanya dari anak-anak yang punya anak usia di bawah enam bulan ya. Jadi uh, saya harap nanti bisa fokus ya karena ini narasumber kita kita datangkan jauh-jauh dari luar kota ya uh, dari Surabaya ya lagi pendidikan ya teman ya. Jadi lagi kuliah juga masih nyempatkan diri ke sini ya untuk berbagi ilmu sama kita semua ya. Jadi kita berharap e, tidak sia-sia dokter dia datang ke sini ya. Kalau ada yang ingin ditanya unggul-unggul ya apa itu NPS, nggak usah gak usah malu. Kalau nggak ngerti apa itu NPS ya ditanyain aja ya. Bagaimana cara pemberiannya, usia berapa, bagaimana kalorinya, teksturnya, semuanya Jadi boleh ditanyakan ya. Jadi harapan saya untuk ibu-ibu kader yang ikut acara ini, Sekembalinya nanti bisa berbagi ilmu kepada ibu-ibu yang lain, ya terutama yang diaklingnya masing-masing, ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang punya anak di bawah enam bulan, saya harap jangan salah lagi, jangan ada yang lagi yang masih FPASI itu di bawah usia 4 bulan misalnya, ya karena masih banyak ditemukan di PT Ekadura, ya. Jadi, uh, ya kita berharap baiklah. Ada manfaatnya acara ini, ya. Uh, kemudian, mungkin saya tidak panjang lebar, ya, karena uh, saya juga mungkin mohon maaf karena saya tidak bisa ikut sampai akhir karena ada acara juga di klinik, ya, ada acara agenda audiometri, ya. Jadi, uh, mungkin. Mohon maaf ya dok, nanti enggak sampai dulu, saya mungkin uh, Jadi, uh, akhir kata ya, semoga acaranya nanti berjalan lancar Kemudian, uh, tempat uh, kumpul sepuluh lewat 6 menit ya Acara Tokso MPAC, tempat generasi milenial ini si blogger atas tkw jangannya atas kata sambutannya semoga apa yang disampaikan blogger membuat ibu-ibu semakin sadar bahwa betapa pentingnya acara hari ini untuk ke depan untuk masa depan anak-anak kita oke ibu-ibu semuanya siap untuk mengkosongkan dulu pikirannya untuk menerima ilmu baru siap siap yeah. ya, berarti semua hari ini kita pada mengosongkan pikiran meski jangan kosongkan nanti jadi rawang-rawang Pokoknya kan, kan. Jadi sekarang kita fokus dulu di sini ya bu ya. Kita fokus dulu dengan acara ini. Ibu-ibu sangat beruntung kenapa? Karena saya untuk mengikuti acara semacam ini seperti ini, tepatnya itu di tanggal ke nih oh, yeah. Ada ada TV nanti di oh, yeah, yeah. uh, pekanbaru. Saya mengikuti acaranya itu saya bayar dan harus ke pekanbaru itu bayar tiketnya 100.000 rupiah. Duit ya bu, 100.000 lumayan ya. Ke Pekanbaru-nya lagi lumayan Nah Hari ini luar biasa beruntungnya ibu-ibu. Kita datangkan bintangnya. <gara> kita datangkan seorang paka, uh, dokter anak yang sekarang juga lagi menimba ilmu lagi di Surabaya. Tapi beliau menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kita agar apa? Agar kita yang tinggal jauh dari kota pun juga mendapatkan ilmu yang sama. <gara> Berapa ilmu yang sama dengan orang-orang yang okay. di kota? Kita gak mau kalah ya bu. Kita juga bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Semua juga ada Bu? Pengen Alhamdulillah semuanya kepengen kalau gitu Mari sama-sama kita sambut Beri satu teman-teman untuk dokter Dina Duwis dari SPF SPIH IWIS Pada dokter Kevin Selanget Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Sudah siap ya MPASI, Makanan pendamping ASI Kita balik ke Kayak kita ngaji ya, ngaji itu berarti bacanya dari mana nih? Bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. MPAC, berarti tamanya apa sih sebenarnya? Asi. Asi dikasih nggak sih? Asi. Nah kalau ngomongin MPAC berarti kita ngomongin asi dulu. Habis itu ngomongin uh, apa namanya? pendamping ya kan berarti kalau pendamping itu aslinya tetap atau ditutup atau diberhentiin tetap ya habis itu kita ngomongin makanan berarti kalau ngomongin makanan boleh nggak kita berpikiran bahwa eh aslinya berhenti kan udah makan ganti susu formula benar nggak kayak gitu nggak. jadi makanan pendamping asi asli, asli tetap harus jalan mendampingi asli untuknya makanan oke saya pakai ini aja meskipun suara saya besar Uh, kita bicara tentang MPASI. MPASI adalah makanan pendamping asi. sekali lagi kita seperti orang aji ya, beralnya dari sini ke sini. asi harus tetap diberikan, pendamping artinya kita tidak boleh berpikiran untuk mengganti selain asi dan bentuknya makanan ya bu ya. jangan berpikiran, ah saya sudah selesai berarti boleh dong nambah susu formula sebaiknya singgah, ya oke. Okay. Saya begitu bawa hadiah loh, ini namanya BKA, botol khusus asli, harganya mahal Saya dikasih teman saya Siapa yang tahu ini, dimana dapat ini Tapi nanti disimpan, ya Siapa yang suka jalan-jalan ke Italia, Jepang, <g> Malaysia, <Enoughmax> Boston, San Francisco, mahal <g caves> Silahkan diingat-ingat lagi ini kira-kira dimana Oke, okay. okay. Mb. AC, apakah tanpa ASI? Untuk tiga, ya, mau ASI, saya tuh hobinya jualan ASI kita lihat di sini ASI kita cuma 35%, loh Bu. Jadi kalau saya hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Paling yang yang cuma tiga. 3, nggak? 3, Iya kan? 3, kan? cuma 3, ya kan? kan? 3, kita 3, yang ASI, 3, eksklusif lainnya itu di usia 3 bulan, 4 bulan itu sudah mulai pikir aneh-aneh. Kan -aneh. aja Bu ini data soal. Oke, teman Bu. lagi, silakan lagi Ya. Terus terus, anak-anaknya sudah seperti ini. Sebenarnya ini adalah dari pemberian ASI. Kita tidak boleh langsung dari ASI enggak, ASI terus langsung lompat ke susu formula itu sangat tidak benar. Tapi karena suasananya seperti ini saya tidak akan bicara banyak. Silakan Bu. Ini di mana? tahu juga tidak Oke, disimpan dulu Benar, tidak tahu? <laughs> Berpikir untuk membuat paspor Saya pergi ke sini Silahkan bukti dari pemberian makan pada Balita Ini yang sudah biasa kita lakukan Di inisiasi menyusui ini Asi eksklusif 6 bulan pemberian asi Terus aktivitas asi diberikan secara Adekuat sampai usia 2 tahun Tapi Ini teori ya Bu ya Silahkan Bu Yuli ini adalah kenapa ini penting karena ini adalah ini adalah rekomendasi ya kan rekomendasi MPASI. Ibu-ibu please tolong dengerin. Jangan sibuk ngurusin jari kue aqua dan lain-lain. Karena ini saya melihat ini satu-satu problem yang sangat sangat penting ya kan. Bukan sekedar ngasih makan anak kita akan lihat bedanya apa yang selama ini sudah kita lakukan dan apa selama ini yang sudah kita lakukan ternyata banyak salahnya oh, ya kali lagi ini ingat-ingat kalau ada yang tahu aja nya cukup menggairahkan nggak oh, ya? tahu ya benar aduh oh. ngatrok berarti ya <laughs> oke <Okay? Mula maling. laughs> oh, ya. ingat-ingat siapa yang pernah ke malaysia singapura silahkan tinggal tinggal cara pemberian ASI tepat waktu ada kuat, aman, diberikan dengan cara yang benar istilah, gak penting ayo sekarang kita lihat kapan sih ASI itu diberikan? MPASI itu diberikan? ada yang tahu nggak? pengetahuannya ibu-ibu? usia 6 bulan usia 6 bulan? betul! ini WHO yang ngomong usia 6 bulan karena dengan segala macam teori ya, NC Psikologi khususnya udah kuat kalau ibu-ibu yang di sini Secara awal ngomongnya ususnya Ayo, udah kan. kuat gitu ya padahal ini hubungannya dengan NC di saluran pencernaan. Tapi ya, ya, ternyata di sini mulai ASI itu bisa kita mulai di usia 4 sampai 6 bulan. Jadi nggak salah kok orang ngasih makan anak usia 4 bulan itu sekarang. Benar, asal ada syaratnya. Terus lagi kalau anak itu usia sudah sampai 6 bulan itu bukan berarti kita sudah mulai lele -le -le. Ah, anak saya sudah mulai makan Salah, enam bulan itu adalah batas terakhir Karena ini 4 sampai 6 bulan Jadi, kalau sudah dipukur 6 bulan Bukan berarti kita kasih Anak saya mau coba makan No, enam bulan itu sudah langsung makannya sudah harus makan Berapa kali? Boleh deh dua dua kali Tapi enggak ada cerita 6 bulan makannya sekali Kenapa? Coba makan kan? Kan baru mau coba makan? Tidak. Di sini, heavy uh, atau bukti ilmiah mengatakan bahwa periode memulai memuliasi adalah 4 sampai 6 bulan. Kenapa yang diajarkan kepada kita adalah enam bulan? WHO. WHO itu adalah sebuah lembaga besar. Dia ngurusi orang-orang itu, misalnya kalau di Indonesia itu ngurusi mulai dari Papua sampai Jakarta. Jadi kalau bikin keputusan dia harus keputusan yang besar yang kira-kira bisa diikuti oleh semua orang Bukti menyatakan bahwa di usia 4 sampai 6 bulan ini Lihat ini bu, garisnya turun gak? Udah mulai turun Pada saat 4 sampai 6 bulan ibu-ibu biasanya udah mulai mengeluh Bayi saya beratnya tidak nambahnya banyak Kayak anak umur satu bulan, 2 bulan, tiga bulan Sehingga ibu-ibu sudah mulai keliling. Ini lihat, ini adalah gambar. Di sini yang dilihat adalah W per w, w, z ya, w, H, z. Iya. Jadi memang sudah mulai turun. Jadi kita harus hati-hati betul. Jangan lagi ditunggu di usia 6 bulan kita sudah mulai harus kasih makan. Soalnya kalau kita tunggu, coba lihat nih, datar ya, terus nih kan. Anak kita juga kan pasti bermasalah terus nih kalau kita biar biarin. Oke. Okay? ya, ya, itu ilmu kita yang pertama. Kapan sih anak ah, itu boleh udah boleh makan? Ketika anaknya sudah mulai tegak, kepalanya sudah mulai tegak, tertarik kan makan. Ter ter Kalau lihat ibunya makan, sudah mulai lihat mulutnya, sudah mulai a ah, begitu ya menunjukkan tanda-tanda lapar kepalanya sudah mulai tegak seperti ini. Jadi kalau udah didudukin kepalanya masih digelek-gelekin begini, sebaiknya enggak usah dikasih kenapa? Karena makanan bisa nyampok di sini kalau dia pas begini. Atau kalau misalnya dia pun belum bisa tegak, kalau kita dudukkan sudah mulai stabil ya kepalanya. Ingat. Terus habis itu, Nah, ini menunjukkan terhadap makan. Jadi kalau sudah mulai lihat orang makan, dia udah mulai saya sendok mamanya, terus bu nih yang paling penting, jadi namanya lipsil. kalau ada makanan mulutnya ngatuk, ada tuh anak dikasih makan mulutnya masih kan? bener enggak bener. Hmm. jadi pada waktu dikasih mulai makan mulutnya sudah nyala hmm? itu tandanya anak itu sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan makan. jadi bukan hanya kesiapan makan itu bukan hanya dilihat uh, pada saat dia ya, Kayaknya dia udah mulai, mak udah mulai makan lho Dia udah mulai ngeliatin orang kalau makan dia liat. Bukan cuma dilihatin Bawah. Dilihat kemampuan ya lip-signal Mengatupkan mulut liatnya pada saat dia makan Nah ini extrusion reflex Ini yang paling sekeren dikelupkan oleh ibu-ibu Dan terus ibu-ibu bilang Anak saya tidak mau makan Jadi ibu lihat yang pertama kali diminum bayi Sebelum dia usia makan air atau kajar Air. Ibu lihat bentuknya air tuh kalau ngambil air tuh gimana? Lidahnya keluar, Bu. Yusuf Iya kan? Lidahnya kan yang keluar di puting nih. Kan begini ini, ini lidah. Kan gini. Iya kan? Bener nggak? Kerasa sih kita kalau nyusui? ya Iya kan? Lidahnya kan yang maju. Jadi ini namanya extrusion reflex. Pada saat anak itu makan, ini yang maju dulu. Jadi kalau anak itu hmm, pada saat dia makan bukan berarti dia tidak suka makanan itu. Terus ibu mikir ah anak gua nggak suka nih makan kalau gua kasih wortel enggak. Extrusion refleksnya masih ada. Caranya ngilangin gimana? Kasih terus supaya refleksnya itu mundur. Ada lagi satu cara yang mau bisa membuat supaya extrusion refleksnya atau gag refleks ada juga enggak yang belum kalau dikasih makan eh. Ada namanya ya? Reflect Ya kan? Ya, reflect itu hilang pada saat itu Jangan-jangan kayak oh. gini Jangan, oh. Makan Surah lihat enggak anak Kalau nganggur-nganggur tangannya masuk semua nah. Benar enggak? Semua itu <tangan> Ada kuat, ada kuat itu artinya apa? Apa tuh? Cukup, ada kuat itu artinya cukup. Ayo, eh, kamu asisten. Ayat lagi. Eh. Nih, kenapa sih kita nggak boleh main-main di usia enam bulan? Karena di usia, lah, kenapa kita nggak main-main lagi dengan asi? Karena di sini sudah ada Gap energy. Umur oh, tiga bulan, lima bulan kita masih oke okay, nih, pening punya main cukup, tapi begitu. Yang main-main di sini coba makan tuh, makan. No. Ya, di sini kita sudah mulai harus serius makan, apalagi umur 9 bulan, apalagi umur 12 bulan. Gak ada cerita, anak umur 12 bulan dia bilang, anaknya di mana? Oh, anak saya masih netek." Neteknya masih susuk padahal 10 sampai 12 kali sehari. Tapi lihat. Ya, mesti ada yang suka suka ngomong gitu enggak? Ada. Nah, banyak kan? Makanya masih, uh, masih agak-agak sombong-sombong, gak jelas gitu kan asisten saya masih berkuduk, padahal ini udah tinggal 30 persen Ya, Mak? Tinggal 30 persen Oke, asisten Nah, ada satu lagi hal yang penting sebenarnya adalah Zat besi, ini jangan main-main dengan zat besi Saya ini, Bu, sedang sekolah dan kembang, ya kan? Hal pertama kali anak-anak yang delay pembelajarnya terlambat terlambat, ya. boleh nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak sama jalannya sama temennya. Umur 18 belas bulan belum jalan, umur 2 tahun belum bisa ngomong. Apa coba yang pertama kali saya pikir apa ini nama nya? Sudah sederhana sekali, kecil enak dari dokter pembantu, periksa zat besi aja ada ngeliatnya pinter. Padahal dengan kekurangan zat besi jadi di, di, di, di, di, dikasih dikasih apa namanya? kasih zat sedikit saja perkembangannya sudah hebat banget. Kita asisten. Apa? Hidat. Kalau masih kecil zat ini yang kuning nih. Ini semuanya disuplai dari asi, ya kan? Ini memang masih kecil terus zat besi kita memang masih kecil Tapi pada saat umur tumbuhan kita punya persediaan dari malam, jadi tidak usah khawatir. Begitu tumbuhan Agnes itu harus benar-benar ya. dapatnya dari makan ah, Gak bisa nyolongnya tetangga aku tiba-tiba ilham dari mana gitu gak bisa jadi ini dapatnya hanya dari dari apa Bu? Oh, nah, nah. Ilhamkan asisten Steve. Ya, selain itu ada yang yang ada gap ya, ada energi, protein, dan seseden, kalsium A. Seseden? Iya kok. Yes. Nah sekarang kita lihat ini. Ini. sekarang kita akan bicara sayur yang pertama kali digemari ibu-ibu kalau mengenalin makanan. Sayur apa yang sering dikasihkan anak pertama kali kalau kasih makan? Bayam, Mama? Wortel. Ya? Kita tadi ngomongin apa? Zat besi. Ya kan? Kita ya, bu. Kita ngomongin zat besi karena zat besi adalah sesuatu yang sangat penting. Kurang zat besi, habis. Ya, semuanya akan terganggu. Kita lihat. Kalau kita butuh Zat besi, ya kan? Zat besi yang bagus. Kalau bayam kita mesti beli tiga ikat, loh, bu. Bisa ngabisin tiga ikat anak kurun bulan. Kalau daging sapi kita cuma butuh yang seperempat gram mana, bu? Yang seperempat gram mana, bu? Bu. Ya, ini ini seperempat gram ya. ayam tiga ikat Atau mau ngasih ayam anak ayamnya segini Milih bu, ayam milih yang mana ayam. Ayam. Ah. Jadi gak usah ngurusin banyak ya. Apalagi ngurusin, wortel Kalau sudah dikasih brokoli, berapa itu? Sembilan, untung ah. <laughs> sembilan. sembilan Saya aja sudah makan, eh, sembilan Saya omelin, bu yang ngasih makan sama saya Banyak kali, ini tuh nggak masuk akal, jadi kita harus betul-betul tahu. Coba ibu lihat di sini apa sih yang paling banyak dan isinya semuanya dari apa ini bu? Dari apa? Hewan atau tumbuhan? Hewan. Hewan. Hewan. Ya? Ini begini nih, ayamnya segini, tapi sapinya, sapi sapinya itu yang setelah kita berdandek. Tapi sapi kita berdandek kan bu? Tapi sapi yang paruh gandeng eh hati sapi itu kan, hati seperti ayam Ya, hati ayamnya sepatu landai Terus ini dia Ini apa ini? Ikan dia, ikan dulu ini hati ayam nih Segini ibu Ya, daripada disuruh makan bayam, Wortel, tralala, di segala macam sayuran itu Lebih baik anak kita, kita Kasih makan sesuatu yang dari Dari hewan bayem harus ada semuanya harus ada tidak tertadir itu kan kalau dari rekomendasikan, artinya penting enggak penting Dalam hal ini sayur, itu tahu ya, kalau kita ngomong serat pasti di dalamnya ada sayur dan ada buah Serat boleh berarti Berarti rasanya kalau dikasih serat dong buah ya harus tetap Tapi nggak usah ngoyo Nanti saya akan beritahu kenapa kita nggak usah ngoyo, masih makan sayur atau buah Pertama, jumlah serat itu tidak pernah direkomendasikan harus berapa-berapa Kalau tidak pernah direkomendasikan harus berapa-berapa Kira-kira dianggap ya, penting atau nggak penting tidak penting Oke, okay. lewat Kedua Kenapa sih kita harus-masih harus makan sayur dan e, buah? E, buah Itu yang paling penting adalah untuk membuat rasa ini ada Ya kan? Latihan rasa Ya, jadi anak-anak harus mengenal Apa namanya? Berbagai macam rasa Sehingga nanti pada saatnya Dia memang harus makan serat sayur dan buah Ya, sudah enak aja Kan sudah kenal Ya, jadi shh. Ya, itu adalah untuk mengenalkan rasa. Ketiga, yang sering dianggap salah, yang sebenarnya nggak salah salah banget juga sih sebenarnya pemberian serat, sayur dan buah itu ditengarai bisa membuat BAB lancar. tidak sepenuhnya salah. Tapi ibu harus ingat bahwa keras atau lembutnya atau lunaknya BAB eses anak kita itu tidak sepenuhnya tergantung pada serat. Yang sering dilupakan adalah kurang cairan. Jadi, banyakin asim genungnya Simple, gampang Terus, habis itu, buangnya gimana? Jadi, gini SMA ya, pelajaran ya, SMA ya Serat tuh masuk ke dalam sayur uh, Usus kita, nih Gunanya serat itu apa? Untuk membuat usus itu bergerak begini kan Namanya, meningkatkan karistallage usus Sehingga, kalau ada serat di dalam usus kita Usus kita geraknya begini Sehingga, dia akan mendorong Kotoran untuk jatuh ke bawah, sedangkan serat itu sendiri tidak dicerna. Dia fungsinya adalah meningkatkan gerakan peristaltik khusus tanpa dia harus dicerna. Kalau kita berpikiran kita harus makan serat sebanyak banyaknya, yang terjadi karena tidak dicerna tadi ya, serat tidak dicerna, dia akan nyumbat. Nyumbat itu bahasa Indonesia-nya Menyumbat, menggumpal di dalam usus sehingga malah akhirnya lagi bisa gerak sama sekali. Kebanyakan serap itu membuat BPAP-nya juga gak bisa keluar. Jadi salah satu kunci minumnya banyak. Gimana caranya minum-minum? Beratnya 8 kg 800, beratnya 10 kg 1000 cc. 10 kg 1000 cc. Coba 1000 cc itu sudah, Pak. Aku harus diminum. Iya, aku yang B itu kan 1/2 liter. Jadi kira-kira 3/4-nya lah. Hari. nah daripada kita kalau anak kita agak susah buat di atlinya daripada kita jadi polisi itu tuh anak supaya makan buah lihat aja minginnya banyak tuh tinggal dilipat nah, air apa namanya air minumnya itu ya jadi boleh boleh dikasih tapi sekali lagi jangan terjebak kepada Jadi sumber protein yang bagus dan nilainya ini saya saya lihat di sini kualitas protein itu dilihat dari nilainya bu. Dilihat dari poin nilainya, jadi nilainya 1,36 itu berarti bagus, proteinnya bagus. Jadi semua protein dari hewan itu biasanya kualitas proteinnya atau kita hitung dengan asam aminonya nya bagus ini 1,36, 1,32. Nah sekarang. Tempe, ya kan? Tempe bagus, tapi kita lihat kualitas proteinnya, ya. Jadi kalau kita mau memberikan tempe pada anak kita, oke, okay. tapi jangan lupa hewannya, nah. Jadi jangan lupa untuk hewan. Okay. Nah, lihat nih, masih ada yang kepikiran nggak? Umur enam bulan kita ngasih makan anak pertama pertama kali yang kita berikan adalah penutupgal aku deh. Iya kan? Tuh. Sekolahnya di internet. Sekolahnya di bisa aja. Bu mak m mak. M mak trawat ini tuh deh. H gitu. Coba kita lihat di situ. ya kan? Pisang. Nih. Pisang sih oke lah ya. Kalorinya cukup. Mana nih, Susan? gara merah gara keluar Yuk, oh, Oke, okay, kita lihat Pisang ditambah asli Kalorinya 167 Padahal kalor, kebutuhan kalori sehari saya Kayak ibu aja ya Nih, 200 Oke okay lah, gak masalah, cukup Tapi zat besinya Jauh, bu. Ya, apalagi kalau kita pakai tepung beras Merah momoh itu kan Yang kita beli mahal Ya, kalorinya oke, okay. 182 ya kan? X, S, Asisten sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, ya sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, sistem, Itu hobinya ibu-ibu itu kan, kasih anaknya wortel pertama kali. Lihat, berapa rendahnya zat besi, selain kalorinya juga kurang. Sistem, Ini saya udah minta tolong sama Bu Mutia kemarin. Kalau kita bikin, ini enggak ada bayamnya ya? Ganti wortel. Ganti wortel, oke ya. Ini kita lihat ya. Jadi kalau kita pakai bayam, ibu-ibu, itu cukup cuma tiga 3 helai tiga lembar, tiga lembar. Coba, ini adalah yang harus dihabiskan anak usia enam bulan pada saat dia pertama kali makan. Ini menu lengkapnya segini nih. Coba, banyak banyak mananya nih. Banyak kan kali ya? Seberapa banyak segini ya? Banyak kan mau jual? Kenapa? Ini kita hitungan. Jadi kita ada Biar ibu ibu tahu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Mm. <laughs> ya, <nah'mat. pukal> iya <India> <Aduh! sharp> oh, apa-apa. Oh, itu kalau kita itu, kalau kita satu sendok. Mm. Nah, lihat ya, Ini bubur homemade kalau kita bikin lengkap itu semuanya itu terdiri dari bubur beras 25 gram hatinya 50 bayamnya 5 yang artinya cuma 3 helai disitu ada tomat ada tahu ada minyaknya, oh, ya, kayak kaya gini nih, Bu. Coba ini berputar, silahkan. Ibu lihat, jadi kalau umur 6 bulan, please deh. Kalau masih makan, anak harus kayak begini. Jadi, jangan coba-coba kita mulai dengan memberikan apokat aja, Hobi kan apokat, kasih susu, atau apa ya yang sekarang musim tepung beras dan lele gasol, ini, nah gasol bu ya ini kira-kira ngabisin ini susah atau gampang bu? susah susah halo ibu-ibu ngabisin deh gampang terus Nah, ngabisin kayak gini nih kegelarung ke bu? biar tau tentu ya tentu ya. Nah, ngabisin segitu tuh -gitu kira-kira susah atau gampang Mau gak kira-kira anak kita? Aku segitu gitu. Susah kan? Oke. Okay. Udah, lihat lihat dulu deh. Lihat, bayangkan, imajinasikan anak kita. Umur enam bulan sudah harus makan kayak gitu sehari minimal dua kali. Nanti umur 27 minggu yang artinya setengah, dia harus naik ketiga kali. Gak lama-lama nunggunya. -lama, nunggunya tuh gak. Enggak, kita tunggu sampai dia kenalan dulu sama wortel kenalan dulu sama apokat Enggak, segitu Enggak ya. lama-lama, tiga minggu aja anak itu sudah harus ke menu komplit Kira-kira susah atau gampang ngabisin makanan kayak gitu Susah jawabannya ibu-ibu Sehingga caranya gimana nih, ada yang punya ide enggak untuk ngabisin kayak gitu Sampai ini jangan-jangan jauh ya loh Bang. ada yang punya ide yang lebih cemerlang daripada diajak jalan-jalan, sambil ngobrol nggak terlalu cemerlang. Ada lagi, dibuat menaik, agak tetap tidak cemerlang. Dikasih mainan, biasa-biasa aja. Itu cara cara mak-mak zaman bukan zaman now itu, zaman yang kemarin, zaman saya. Yang paling mati berarti emang apa caranya supaya nggak repot ibu-ibu supaya kita nggak ketinggalan uh, gosip terbaru ya kan gosip terbaru tau kan gosip terbaru kenapa Gisel sama Gading bersitekap ya kan ya nanti kalau kita ketemu ibu kita update gitu kan <memiliki> Supaya itan, ya? Nah, supaya kita bisa tahu kalau belajar ke pekan baru enaknya dimana supaya bisa digabung kayak ke dokter itu, ya kan? Caranya yang paling gampang masak satu hari sekali aja, benar nggak? Nah, itu udah satu, ya kan? Yang kedua, pasti sama anak itu bisa. Kalau dia nggak habis nih ya, nanti saya kasih triknya ya, gimana caranya ngasih makan anak. Kalau dia nggak habis kayak begitu, itu kita harus bagi. Jadi makan itu sehari bisa bukan cuma tiga kali, tapi bisa enam kali. Ya bolak balik. Nanti cara itu ya. Yang penting itu dulu kita, kita pasti harus enam kali makan. Nah sekarang kunci dari jawaban ini, kalau kita anak kita enam kali makan. Kira-kira kita masih ada waktu nggak ngasih dia nyobain jeruk, nyobain apotet, atau nyobain biskuit. Suka gitu kan ibu-ibu? Uh, makan nanti di tengah kapan, bu? Makan tiga kali sehari, Ma, minum jeruknya kapan? Minum jus jeruknya kapan? Biskuit bayinya kapan dikasih kalau kayak gini? Kira-kira kalau temen makan sibuk enggak nih anak makan terus? Sibuk Sibuk ya Artinya dia nggak butuh lagi segala macam itu Buah-buahan yang ada di pasar Karena dia punya tugas khusus untuk ngabisin tuh makanan Itu ini ya nanti ya Ini akan saya tinggal di sini Ngabisin itu makanan sampai selesai jadi Caranya asisten nah dia, konsistensinya seperti ini, ini kan seperti ini kalau di jember itu kayak begini Puh. ya artinya kalau yang bagus yang bagus itu kalau kita tuang itu tidak tidak tumpah, oke? aman, aman ini, konsistensi kita lompat dulu ke aman ya, aman itu seperti biasalah ya, tangan dengan sabun menyimpan makanan dalam wadah yang tertutup. Nah, kalau di kulkas, makanan yang mentah itu di atas, yang matang itu ditaruh di rak yang bawah, yang tertutup di tubuh, menggunakan air yang bersih. Ini yang penting, disusun, menyimpan MPAC pada suhu yang konsisten. Sistem, Oke, nah, jadi jangan sekali-sekali menyimpan, menggeletakkan makanan, atau mengeletakkan makanan, atau meletakkan makanan pada suhu yang seperti ini, jadi ini adalah danger zone, Bu. Kalau makanan itu kita taruh di antara suhu ini, maka dia akan bereplikasi dalam waktu yang cepat, ya. makanannya cepat, jadi tadi kita sambung ke trik tadi, kita mau ngasih makan anak ini 6 kali, kan? Benar, gimana caranya masak satu kali? Soalnya setengah tujuh udah ada insect pagi ya kan? Nah. Berita-berita terbaru, itu Angel sama nya sama Vicky Prasso Iya <laughs> ya, betul Iya kan, kok bisa ya? Eh, ya, ya Nah, masa sekali aja, terus habis itu, simpanan itu di dalam lemari Kalau di dalam lemari, lemari es Kalau di dalam lemari es, kira-kira posisinya di mana nih? Di atas itu atau di bawah? Di bawah belum tentu juga lemari nah, es kita nggak amat, bu. Nah, kalau saya di rumah sakit itu kulkas es itu harus kulkas itu harus ada suhunya, itu rata-rata pun itu antara 9, 10, 11, 12 ya kan? Berarti makanan itu adanya di sini kan? Bener nggak? Di tengah. Jadi makanan itu harus kita keluarkan dari danger zone setiap kali kita memberikan kepada anak. Jadi kalau udah masak sekali kita. Apa gitu ya? Kita bagi, Benar. Kita bagi sesuai dengan kemampuan anak itu pada saat makan yang kemarin. Kira-kira anak ini ngabisin makan yang kemarin berapa banyak? Nah, kan nah, ini kita udah yang makan. Berarti harus kita keluarkan dari danger zone. Keluarkan dari danger zone gampang banget tuh. Di sini gak ada microwave kan? Atau uh, uh, uh, uh, uh, uh. apa namanya? Oven yang ada, suhunya nggak ada kan? ongseng lagi atau dimasak lagi sampai matang enggak, sampai kira-kira orang -kira, jauh bilang belum tutup belum tutup itu apa? tapi gak usah yang masak lagi, diangkat. nah, pokoknya intinya keluarkan dia dari danger zone itu, ya? ya jadi itu caranya masak sekali kita akan merepot mau asih makan tiga kali. Jadi kita akan naik, kita keluarkan hal itu dari makanan itu dari Benjaminson. Asisten. Ya, jangan kasih makan maju Meskipun maju itu asli, mau asli mau palsu, mau langsung ambil dari pohon tidak boleh. Telur harus dimasak. Telur harus dimasak setengah matang eh matang ya. Jadi ceritanya anak-anak bapaknya minum obat kuat harus makan telur sekarang masak dada ada. Anak kalau dikasih makan harus telurnya matang. ini nah, ternyata itu rasa bawang, bu. tapi banyaknya <tuk> kayak gitu, apalagi Asih Asih kita itu rasanya sesuai dengan kita. kalau makan jengkol, jengkol, kalau makan semur ya semur, kalau makan rendangnya rendang. jadi tiba-tiba umur 6 bulan anaknya gak boleh makan, pakai gula sama pakai garam. lah ya lucu sih. nah kalau saya itu lemeja, itu lebih kencang dari jaman yang ada di dunia. Ya, kan? Ya. ya. Oke, okay. asisten. Nah, ini loh. Nih, saya ngomong Itu pasti ada dasarnya. Lihat, balik 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 itu dia ya boleh makan garam itu sekitar 120 mg per hari. Ya. Tapi, lihat tuh. Batas atasnya loh nggak ada. Artinya kalau kita Cuma kalau masak itu kan ya, gini ya Gak ada kita ngambil garam gini kan gantong Sep gini kan Tiba-tiba kita ngambil garamnya Sep gitu ya Kebanyakan Batas atasnya gak ada Gak ada. Gak usah takut ntar ginjalnya Anaknya apa-apa gitu uh, uh, Jauh Ya karena tidak ada rekomendasi Untuk batas atas pada pemberian natrium Natrium itu Natrium itu bahasa Surabaya orang Surabaya bahasa Surabaya garam bu NACL natrium klorida tidak ada batas atas jadi kita boleh ya banyak banyak juga kan kita kalau kasih garam kan juga iya biasa. bahasa Indonesia-nya ya, jadi jangan biarkan anak itu makan sendiri atau baby lead feeding. Ini ada yang penggemar Instagram nggak ya? Kayak artis ya. Ah, aku lihat. Siapa artis yang baby lead feeding? Ada yang tahu nggak? Andin. Jadi kita semua anak di seluruh Indonesia masa kita kalah sama Andin. Andin ngasih baby lead feeding. Terus kita ini baby lead feeding itu apa? Anaknya disuruh ngasih makan sendiri, Pak Guru. Um... putih ilmiah bayi disuruh makan sendiri itu satu yang jelas jogging, kedua jumlahnya nggak cukup, ya kan sehingga yang namanya stunting, anemia, dan relnya itu bisa terjadi. Asisten, asisten, asisten. Nah, kabarnya nggak jelas ya? Apa sih bedanya feeding sama eating? Bisa surabaya lagi, Bu. Feeding itu yang di sebelah sini. Feeding, bedanya feeding sama eating apa coba? yes bukan cuma di suapin feeding itu ada interaksi iya kan? jadi itu yang kita butuhkan begitu juga begitu juga pada saat menyusui loh ya saya paling sedih itu ya lihat ibu-ibu menyusui habis itu kan disini kan menyusui ya set gitu, habis itu dia ya, ke warung kan dan memang lewat gitu Ya belum. Gitu, ya kayak duduk di tv dan juga di channel, Se -se -se tapi bisa begini interaksi harus ini. ada interaksi esensi dari pemberian asi atau menyusu, Ini ada ya. interaksi jadi baiknya dilihat diajak ngomong minimal kalau enggak dilihat ini diusuk-usuk ini bu jangan kepakannya buat jangan di channel ya apalagi kalau ke seperti itu tidak itu ditutup, kan, yang ditutup kepala anaknya, dibunuh, oh, tapi Kelaera, gitu. Kelaera. Kelaera. Kelaera. apa ya? Kelaera. Kelaera. -mana, gitu ya. Kan saya <tuk> <tuk> Oke, okay. Nah, ini lihat. Ketiranya, kita kan bagaimana sih sebenarnya kunci memberikan anak. Itu boleh semuanya, ya main interaksi yang menyenangkan, terus apa lagi ya uh, uh, Apa namanya diajak oh, ya, obrol, itu, itu besar nih gitu. Tapi yang sering dilupakan oleh ibu-ibu adalah Satu, memberi makan itu waktunya sangat terbatas Jadi saya itu kan sering menerima pasien-pasien yang nggak tuh anak Waktu saya masih praktek di Pekan Baru kan saya sering menerima anak anaknya tamaknya sih dia nggak mau makan Jadi, makan pada anak itu ada namanya golden period Golden period itu cuma 15 menit Jadi kalau ini tunggu sampai 30 menit, biasanya saya akan tunggu sampai 30 menit Tapi utamanya adalah 15 menit Lihat ya, ibu-ibu bener nggak sih kalau masih makan gini? Ya udah nih makanan, dicampur ya, yang tadi itu ya Tapi itu ibu-ibu sibuk aja kalau masih makan gini? Nggak, Nggak, ngga, ngga. Ngga. Ngerapihin. Wah, ngerapihin, Pokoknya ketahuan ada ibu-ibu kalau masih kan ibunya suruh saya suruh ngasih makan Nggak. anaknya di depan saya. Si semua ibu-ibu tuh, <guluh> <guluh> oh, deh, Jadi caranya makan yang benar ya. Anaknya posisikan, pastikan anak itu dalam keadaan lapar. Kalau bisa waktunya bisa tentukan. Terus habis itu, nih ya, stop pademin. Jadi jangan tipu gini. Itu cuma 15 menit, itu bisa habis separuh Apalagi kalau dibawa jalan-jalan, ibunya ngobrolnya. Gimana tuh? Tadi. Ah, Kok habis 15 menit itu, karena golden time itu cuma 15 menit. Kita 15 menit Misalnya itu anak kita sudah mulai gini. Sudah mulai gini, sudah mulai gini. Sudah mulai atau udah bisa segini, jangan Gimana? Tangannya udah mulai gini, guletnya udah mulai gini Kan, kita beli pertama Ibunya nyapa, bu, bu, bu Jono yang lewat Habis itu ngobrol Habis itu ini Ya kan? Kok uh, oh, begini, kan? Oh, ya. <laughs> nah, begini. Hmm. <laughs> ya, Bu Jadi, gak hasil gunanya ini seperti ini Ini waktu ini cuma 15 menit Kira-kira Kalau ini 15 menit Ibu mau nggak melakukan hal seperti ini 6 kali sehari lalu tekan icon tanda lonceng